pasang apa? ini? di di persaudaraan baru dari Selamat datang Manta, no. baru. Dan, dekat, tempat, dan kami ucapkan selamat datang dan baru. No. Dan kami dan akan so dan mohon maaf Barangkali yang satu tempat ini selamat datang keluarga para hadirin yang telah menghadirkan kita dalam di malam yang penuh ini dan terima kasih atas kehadirannya ini dan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada